al roti sing berlangsung terus ala aku bisinin ingat ase, tumpa tumpahtu maningmu tahun tahun demi tahun masih tetap enak Wabis Sunanil mustani roti lan kelawan sunnah-sunnah Kang madangi sunnah-sunai Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasal jadi Anjing Rasul itu tidak dimuliakan hanya dengan Quran tapi dengan sunnah-sunnahnya yang bisa menerangi Lil Mustar sidin kangguni wong wong sing amrih pituduh al-mahsusi kang den khusus sake diistimewakan bijawa mi'il kalimi kelawan Jawa miul kalim. Jawa miul kalim itu pengendikan sing cekak aos, mencakup. jadi ngendikane kok sithik tapi mencakup. Ono wong sing geneman pun sampeyan ora gak nek dicekel iki sine opo iku. Tapi yo ada perkataan sing sedikit tapi mencakup banyak hal. Itu keistimewaan ni Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jamiul kalim, Miul kalim itu keistimewaan dari salah satu keistimewaan keistimewaan di kan yang nabi ngendikan tidak banyak tapi maknanya banyak sekali nanti terbukti hadis-hadis ini tingkat puluh ini hadis-hadis tapi bisa ditarik kemana-mana sehingga menjadi pirang-pirang kitab, kitab pakai kitab usul segala macam. Kedua, sama hatu din, lan, sama hai, ini yang orang kadang-kadang lupa sekarang. Anjing nabi Muhammad SAW diberi keistimewaan satu: jawami ular kalim, Pengendikane bernas berisi, mencakup banyak Kedua, sama hatu din, sama hatu din itu. Agomo sing kepenak, samaha, agak pertentangan, samaha. Jadi ada ninggune agomo Islam yang dibawa Kancing Rasul, alaihi saw. Misalnya kalau bukan banding nombian zamane Nabi Musa kalau kaum Yahudi, Ubedo, itu bisa ray sok itu itu ketentuan yang salah dihukum. Rakal wong kena najis minggu ini. Kelambini, kelambini ikut diketok Najisik, kena tangan ya. Mbak, kelawak, sekarang enggak juga. Agama Islam yang digog kanjeng rasul. SAW wali masalah. Mika sama tidak apa namanya Tidak memberatkan kita Dahwe kanjeng Nabi Iza amartukum bi amren Faktumin tum. Jadi kepenak, We nak tak perintahkan sesuatu Laksanakan semampumu Kok enak banget dong bang semampumu We nak tak perintahnya Lakoni Isara isa ketemu lakoni Gak lakoni tak tabokin nah, Iki gak lakonono sak mampu nanti wong sembayang sembahyang ishanim o'fateka Pateka to'k hasil sembayang. bahkan orang iso fateka durung iso fateka lagi iso Allah akbar to'k isha mo'kala Allah akbar to'k iya aku ngerti ini Allah akbar enggak ini tinggu dimu dati ya sering kurung sering kurungu aku dati isha diwak Lu mau iso muni Allah akbar, liane durung iso Iku iso kasil salat hmm. Salat, kasil. Nabi salatnya, ya Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Maka Allah akbar, bengpituk, Allahu Akbar Sama Allah, liman, hamidah, durung iso, ya Allahu Akbar Mantem, Allahu Akbar, kabir, apa iso Pempanjangan isa, nilai lagek gue Wong jawa, orang duwi abad jatuhin, hewasin, duwini, duwini ana caraka monggo botonga dadi robil ngalamin gak iso ya robil ngalamin manggo ngalai ngalaihim siratal ladzina ngalai yo gak popo agama samakha iku jomboku kudu ngene kudu ngene peletel-peletel gak aduh agama sama haddin iku ngono